Hello guys and welcome back to another video Hari ini kita akan review DIY Diamond Painting Kit yang aku beli lewat Shopee Aku beli di toko Edison Craft Store dengan harga Rp link Linknya akan aku taruh di description box Barang ini di label for kids untuk anak-anak Dan kita akan lihat hari ini apakah diamond painting ini termasuk gampang atau susah Dan Is it possible to be made by kids? Dimensi dari gambarnya adalah 20 cm x 15 cm yang memang lebih kecil dari diamond painting biasanya. Yang kita dapat dari kitnya adalah gambar, diamond enam warna, stick pen, wax, tray, dan juga bingkai foto. Beda dari diamond painting biasanya, yang diamondnya hanya satu ukuran, Painting kit ini di satu warnanya kurang lebih ada dua atau tiga ukuran tergantung dari kebutuhan warnanya Biru, pink, dan merah ada tiga ukuran Putih dan kuning ada dua ukuran Dan hitam ada satu ukuran untuk project kali ini Ini pertama kali aku buat diamond painting Dan ada beberapa tips yang akan aku bagikan selama video ini Untuk pengerjaannya Pertama-tama kita buka dulu stiker yang menempel di gambarnya lalu buka juga plastik penutup wax, dan juga tempelkan ujung pen ke wax itu. Setelah kalian lihat wax menempel, kalian bisa mulai. Sebenarnya aku agak bingung harus mulai dari mana, karena kan gambarnya lengket dengan lem. Ada orang-orang yang mulai dari bawah ke atas, ada yang mulai dari atas ke bawah, dan juga ada yang mulai dari satu-satu warnanya. Aku memutuskan untuk ngerjain ini satu warna-satu warna karena train nya ada satu doang dan I think itu yang lebih optimal buat aku ngerjainnya Awalnya aku lihat, gambarnya memang nggak sebesar yang aku pikir Dan aku cukup ngeremahin dan bilang, ini bakalan selesai bisa cepat gitu Tapi gambar sekecil ini menghabiskan waktu sekitar 4 jam 20 menit Di beberapa warna, aku ada nemuin beberapa bits yang defect Seperti warnanya terbalik, atau ada bentuknya yang berbeda jadi harus diperhatikan kalau sedang mengerjakan. Ada juga bits yang sering menempel. Jadi dua bits dia nempel jadi satu itu harus dipisahin dulu sebelum mengerjakan. Karena set ini juga kecil, hanya ada satu tipe tip di penanya. Untuk memudahkan kalian semua, ketika membuat painting jangan menuang bits terlalu sedikit ke tray karena akan menyulitkan kalian. Yang dapat dilakukan adalah tuang secukupnya, lalu kocok tray sampai bits masuk di urutan garisnya Lalu kalian bisa mengambilnya satu persatu Di video ini, aku juga membuat satu kesalahan, yaitu nambahin bits di tempat yang gak ditandain. Ujung-ujungnya, pas di akhir, beberapa ada yang harus dicopot saat mau masuk ke bingkainya karena mentok. Menurut aku, diamond painting ini bisa banget dijadiin hobi karena satisfying banget pas kalian lihat before dan afternya. Setelah beberapa lama, aku mulai pegel-pegel dan memutuskan untuk lanjut di hari berikutnya. Di hari kedua ini, sebenarnya tinggal finishing, jadi tinggal background dan juga rapi-rapihin yang masih belum selesai. setelah selesai pinggirannya digunting lalu kita bisa pasang ke bingkai foto yang dikasih bingkai foto ini harus dilepas dulu tutup akriliknya awalnya aku kira bingkainya ada defect tahu-tahu masih ada plastiknya di bingkai yang aku nggak lepas dan aku lepasnya setelah filming jadi di sini kelihatan seperti ada defect sebenarnya diamond painting ini Gak susah, tapi membutuhkan kesabaran dan waktu karena gak bisa cepet-cepet kerjanya Ukuran painting ini bisa aku rekomen ke anak-anak mungkin umur 8 tahun ke atas Karena banyak partikel kecilnya Sekian video kali ini, jangan lupa di like, comment dan subscribe Kalau kalian ingin lihat DIY project selanjutnya